mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan khususnya kepada para peserta batu supaya lebih tahu mana batu yang asli mana batu yang palsu sekali lagi pada masyarakat teman-teman dan sahabat jangan sampai tertipu ini batu hanya batu mainan Mengatasi palsu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu. Salam sejahtera, sebangsa dan air. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama saya Baron dalam program Aang Sandi. Pada kesempatan ini saya diminta oleh kreator YouTube kita ya untuk menjelaskan sebuah batu palsu atau disebut juga batu imitasi ya yang sering digunakan paranormal yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit banyaknya tentang batu ini, ya. Ini lumayan, wadahnya cukup bagus sekali yang terbuat dari kayu. Ya. Untuk para sahabat dan teman-teman, jangan sampai tertipu. Ini. ini batunya, konon katanya, bisa berputar dengan kencang atau bergerak memang untuk sekilas ini terlihat seperti batu asli ya tapi ini batu hasil cetakan ini ada tombolnya memang kalau untuk sekilas tidak ada tombol tapi ini ada tombolnya ini kalau konon katanya sampai harganya jutaan ya jadi untuk masyarakat teman-teman sahabat untuk berhati-hati memang ada juga yang asli mungkin ini ditiru-tiru oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya kita coba tes dulu disimpan ke wadah Kebetulan ini saya sedang berkunjung ke suatu tempat teman saya sahabat saya ya di sini yang tidak bisa dijelaskan tempatnya Kita coba tes dulu ke piring ya Nah, teman sahabat kelihatan batunya berputar sangat kencang kencang sekali Sekali lagi, pada masyarakat, teman-teman dan sahabat, jangan sampai tertipu. Ini batu hanya batu mainan. Imitasi palsu ya. Kesempatan berikutnya, kita berjumpa lagi bersama saya, Baron, dalam program Aang Sandi. Salam Rahayu, salam sejahtera. Waalaikumsalam.